Jawablah dengan benar. A A pintar. Yang... Yang manakah huruf A? A pintar. Yang manakah huruf H? H hebat. Yang manakah huruf H? H Pintar Yang manakah huruf J? J Pintar Yang manakah huruf F? F Luar biasa Yang manakah huruf A? A Pintar Yang manakah huruf I? I Luar biasa Yang manakah huruf G? Yang manakah huruf F? F, hebat. Yang manakah huruf? Pecahkan soalnya, kemudian jawablah dengan benar. C. Pecahkanlah semua gelembung dengan huruf A. Luar biasa. Pecahkanlah semua gelembung. Dengan huruf B Ayo coba lagi Pecahkanlah semua gelembung Dengan huruf F Pintar Pecahkanlah semua gelembung Dengan huruf B Hebat Pecahkanlah semua gelembung Dengan huruf C Pintar. Pecahkanlah semua gelembung dengan huruf E Pintar Pecahkanlah semua gelembung dengan huruf F Bagus Pecahkanlah semua gelembung dengan huruf E Bagus Pecahkanlah semua gelembung dengan huruf B Pintar Pecahkanlah semua gelembung dengan huruf A Bagus Hooray Hebat, kamu istimewa Dengarkan soal Pilih yang kamu sukai bermain mencocokkan huruf hai hai D bagus bayangan untuk huruf apakah ini Hai F Bagus Bayangan untuk huruf apakah ini? D Bagus A. Bayangan untuk huruf apakah ini? F Bagus Bayangan untuk huruf apakah ini? Bagus. Bayangan untuk huruf apakah ini K hebat. Hai Bayangan untuk huruf apakah ini O pintar. Hai Bayangan untuk bayangan untuk huruf apakah ini? Bayangan untuk huruf apakah ini? P, pintar. Bayangan untuk huruf apakah ini? P, hebat. Bayangan untuk huruf apakah ini? huruf apakah ini? L, hebat! Bayangan untuk huruf apakah ini? D, luar biasa! Bayangan untuk huruf apakah ini?